tidur ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi saya mau duduk bersila karena untuk serial serial yang seperti ini rasanya bisa fokus banget ya dan mata ditutup karena memang ya itu lebih lebih kalau nggak susah ya kayak kayak yang yang Wim Hof nggak harus ditutup matanya ya kalau metode body scan nanti inner healing healing terapi itu ditutup matanya kita bisa lebih konsentrasi nah, kalau dari segi gunanya apa sih ya? gunanya untuk yang uh, olah nafas ini lebih banyak untuk ketenangan batin batin yang tenang hati yang penuh ucapan syukur karena ada satu prinsip bahwa hati yang gembira obat yang manjur gitu kan atau kalau secara psikologis Uh, ya, Jangka batin, ya, seorang dokter, seorang psikiatri, banyak penyakit-penyakit psikosomatis, penyakit-penyakit karena ketidakseimbangan hormonal, uh, termasuk autoimun, menstruasi yang tidak teratur, jerawat yang berlebihan, dan memang banyak berbagai penyakit, termasuk aritmia, denyut jantung yang tidak teratur, karena adrenalinnya kelebihan atau kekurangan, jadi hormon itu harus imbang dan pas, dan semuanya, ya. Kolesterol juga nggak boleh pak, nggak boleh tinggi-tinggi banget. Walaupun beredar tulisan bahwa kolesterol tinggi nggak apa-apa gitu ya. Kolesterol itu bagus, dibutuhkan tubuh. Ya semuanya juga bagus, gula juga bagus, gula juga dibutuhkan tubuh. Gula kebanyakan ya, sel-sel kankernya dapat makanan lebih ya hidup, gitu kan. Kolesterol memang dibutuhkan, kalau nggak kita bikin hormon pakai apa? Hormon kan bahan bakunya kolesterol gitu ya. Tapi kalau misalnya ada tulisan yang belum lama ini beredar yang berkali-kali beredar gitu ya. Kolesterol tinggi gak masalah, yang penting gulanya rendah. Yang yang bahaya, bahaya itu gula. Benar. Tetapi kan orang-orang kalau marah. Yang kita bicara dengan hari ini ya, Orang kalau marah apa yang terjadi? Kortisolnya naik. Kortisol menekan insulin kalau kita bicara hormon. Kalau insulinnya ditekan sama kortisol, gulanya naik Jadi orang kalau marah itu gulanya naik karena secara alamiah kayak Tuhan tuh ciptakan orang kalau mau binatang gitu mau berantem atau manusia mau berantem dia butuh energi. Maka kortisolnya naik waktu marah, insulinnya turun, gulanya naik siap untuk berantem gitu. Nah, kalau kolesterolnya tinggi sampai 300, 400 selalu marah gitu, gula ketemu kolesterol kental. Nah, kalau kental pembuluh darahnya ada yang tersumbat ya stroke gitu. Jadi tetap semua itu ada batasnya. Walaupun kolesterol itu bagus ya tetap Eh, paling aman itu ya sesuai dengan standar kedokteran maksimum berapa laki-laki 200-an wanita puluh. udah 300 saya nggak masalah Pak nggak masalah betul kolesterol itu selama gulanya rendah nggak masalah tapi siapa yang menjamin dalam hidup ini Bapak Ibu tidak emosi nggak sedih berlebihan nggak marah berlebihan waktu marah kortisolnya naik menekan insulin gulanya naik jadi orang yang tidak kolesterol eh, orang yang tidak, tidak diabetes, Waktu marah, coba pinjam alat sama istrinya atau atau suaminya yang yang diabet, tes gulanya naik. Gulanya naik. Jadi tetap yang namanya kolesterol gitu ya. Nah, harus tetap di Nah, sekarang soal masalah kolesterol, gulanya imbang itu dikendalikan hormon. Nah, metode hari ini, ya ini nyambungnya ke sini ya. Metode hari ini itu bagus banget untuk keseimbangan hormon. Karena keseimbangan hormon Dipengaruhi oleh keseimbangan jiwa, ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan pikiran. Maka nanti yang serial seperti ini malah banyak di modul advance gitu dengan berbagai tema yang intinya itu mengelola hormon, mengelola pikiran, mengelola hati dan perasaan. Ya nanti kita akan pelajari pelan pelan dengan berbagai tema dan apa hubungannya dan semuanya hubungannya dengan hormonal. Ya karena perasaan, hormon berbagai hormon banyak sekali tadi kelenjar endokrin dalam tubuh kita itu hormonnya macam-macam. Tapi ya perasaan pikiran ya memang perasaanku di otak juga ya. Hatiku berdebar-debar, itu jantung yang berdebar-debar. <laughs> ya, semuanya akan dikendalikan balik ke otak, dan otak memerintahkan otak memerintahkan hormon apa yang diproduksi dalam hormon apa apa otak saraf otonom ya yang kita nggak sadar berdasarkan perasaan apa yang dilaporkan ke otak. Jadi, hormon-hormon dipengaruhi juga oleh perasaan. Nah, itulah gunanya pola uh, nafas hari ini. Ya, kita langsung mulai. Uh, tarik nafas pelan-pelan, boleh 6 detik, boleh 8 detik, boleh 12 detik, tapi saya akan menghitung ke 8. Ya, karena ada yang sanggup sampai 12, ada yang sanggup enggak. Saya hanya menghitung 5-6 kali hitungan. Habis itu, teman-teman yang sanggup 12, ya, tarik aja kira-kira 12 detik. Lepasannya bukan enggak lepasannya juga pelan-pelan hembuskannya pelan-pelan jadi kalau dilihat video gitu bisa kayak nggak ada gerakan ya paling kalau saya mau nafasnya lebih lama saya uh, pakai dadanya agak diangkat gitu ya setelah perutnya untuk coba dikembungkan uh, bisa supaya 8-12 detik lalu kembalikan lagi pelan-pelan mulut tertutup mulutnya ditutup dipakai buat senyum ya anak tadi malam pulang malam tagihan belum dibayar pembantu pulang kampung banget balik-balik ora Tersenyum aja udah pokoknya ya. Kita marah juga dia nggak balik. <laughs> Jadi, metode ini paling banyak dipakai tersenyum. Oke, saya kita mulai. Saya akan mundur ke belakang untuk bisa kelihatan duduk. ya Dan Kita akan olah nafas. Setelah itu kita langsung selesai. Yang mau bekerja silahkan. Saya minggu ini ada banyak deadline. Jadi, pagi, sebentar begini 8-10 menit. Praktek, tutup zoom selesai. ya Biar kita semuanya bisa juga bekerja Tidak kehilangan waktu Di masa produktif ini ya, Itu termasuk yang harus saya segera selesaikan Sudah dikasih figura tapi belum finishing Sudah dua minggu lebih yang pesan Biasanya seminggu selesai ya oke okay. Teman-teman Kita akan pola nafas Water breathing Tarik pelan-pelan Delapan detik, lepaskan pelan-pelan. 8 detik yang tidak sanggup bisa enam detik, yang lebih kuat lagi boleh 12 detik. Saya akan kasih aba-aba olah nafas, hanya tiga kali. Selanjutnya kita doa ucapan syukur selama 30 menit.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 empat tiga dua satu silakan dilanjutkan bernafas dengan gerama seperti itu mulut ditutup tersenyum badan ditegakkan semua tubuh rileks kepala menghadap ke depan mata ditutup tarik lewat hidung lepaskan lewat itu. Terima kasih Tuhan, untuk nafas kehidupan, nafas dari Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. setiap pagi kami datang dihadapan Tuhan. Sejenak kami bangun dalam keadaan sadar, kami, kami akan memulai hidup ini dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan memberi kemampuan dalam tubuh kami Sel kami mengambil nafas kehidupan. Kami menarik nafas yang Tuhan sediakan. Kami alirkan oksigen ke sel-sel yang membutuhkan regenerasi kesembuhan. kasih Tuhan, saya akan sembuh. Terima kasih Tuhan, saya bisa sembuh. Karena Tuhan memberikan mekanisme regenerasi sel yang bisa saya alami. Pasti saya alami. Kami mencoba berusaha mensyukuri hidup ini, apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang kami masih miliki. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. selama kami masih hidup. Kami berharap dengan Tuhan, Tuhan Sang Pemberi nafas, Tuhan Sang Penyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami belajar menikmati dengan mensyukuri setiap nafas kami bernafas dengan pelan-pelan tidak terburu-buru dan bukan tanpa kesadaran seperti biasanya justru dengan kesadaran kami menikmati aliran nafas masuk ke hidung kami. Dan oksigen beredar ke seluruh tubuh. Kadang kami menikmati sensasi seperti aliran oksigen atau keringgingan. Kami mensyukuri karena setelah itu kami mengalami kesegaran karena oksigen yang Tuhan sediakan. organ-organ tubuh kami akan mengalami perbaikan. Olah nafas yang kami jalani memperbaiki metabolisme. Racun-racun keluar dari tubuh kami lewat keringat, urin, api, lancar sekarang. Kami tidak tahu hari esok, kami tahu Tuhan punya kebaikan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami belajar percaya dengan Tuhan. Kamu berikan lewat hitung pelan-pelan, kamu lewat hitung pelan-pelan. Bibir kita tersenyum karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini setiap pagi langsung melompat dalam kesibukan kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mulai menjalani hidup yang teratur. tidur tidak terlalu larut malam dan belajar bangun pagi-pagi setiap pagi kami mensyukuri nafas yang Tuhan berikan dan terima kasih Tuhan lewat nafas yang ajaib Nafas dari Tuhan, kami ingat cerita ketika Tuhan menciptakan ada Tuhan mengembuskan nafas kehidupan. Nafas kehidupan yang dari Tuhan Nafas kehidupan yang dari Tuhan Itu yang menyembuhkan aku Terima kasih Tuhan Tuhan sembuhkan aku Tuhan sembuhkan juga teman-temanku. Terima kasih Tuhan untuk sakit yang sempat kami alami, membuat kami berhenti sejenak. kehidupan yang dahulu Kami jalani Kami tergila-gila Mencari uang Kami tergila-gila mencari ketenaran, Bahkan kami tidak sempat Terdiam diri dalam hidup ini yang sana waktu energi tenaga habis sampai kami sakit tidak berdaya tapi kami bersyukur Tuhan lewat penyakit kami, kami disadarkan Bukan manusia yang sempurna, kami bukan manusia yang perkasa. Kalau Tuhan ambil nafas kami, selesailah hidup kami. Kami mengambil nafas dari Tuhan. Kami nikmati nafas dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap tarikan nafas. perlahan-lahan. Kita nikmati saja pagi hari ini. Dan dengan ucap syukur, Tuhan terima kasih hari ini hari yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih kami akan jalani hari ini dan kesusahan hari ini cukuplah. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman. Pesanan anak-anak yang memberi kami dorongan untuk kami hidup sehat. Terima kasih untuk teman-teman yang peduli. Kami tahu kami tidak sendirian. Dunia ini masih ada yang peduli dengan kami. Ambil napas dalam-dalam dan nikmati napas dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ketenangan batin, hati, jiwa, dan pikiran. Kami sempat ketakutan dengan penyakit kami. Kami sempat khawatir dengan penyakit kami. Tapi kami belajar untuk menenangkan diri, bukan sugesti, tapi kami belajar percaya dengan Tuhan. Dengan menghirup nafas yang Tuhan berikan. Dan bersyukuri setiap nafas Tuhan berikan. Dari Tuhan yang ditentukan, nafas dari Tuhan yang menyuruh. kasih Tuhan, aku masih kami lebih baik dan baik, lebih baik dan lebih baik. Bahkan untuk aku ya Tuhan, masa kecilku paru-paru begitu lapang, buat satu rahasia dan sebatas lima ketahuan tahun. Terima kasih Tuhan hari ini aku bisa menikmati saturasi yang penuh seratus persen. Terima kasih Tuhan, perempuan tahu terdakuk asam, seorang diabetes tahu komorbid. Terima kasih Tuhan, Covid berlalu, Tuhan melindungi aku, terima kasih Tuhan, saat ini tubuhku bisa afkali, ideal, Terima kasih Tuhan aku sembuh. Terima kasih Tuhan aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, teman-temanku sembuh. Kami akan jadi komunitas orang sehat. Kami akan berbagi kesehatan. Kami akan menyebarkan kesehatan. Kami akan mengajarkan kesehatan kepada anak cucu kami. Sepandai apapun anak cucu kami dan sesukses apapun anak cucu kami. Kami mau ajarkan untuk ingat kepada Tuhan yang pemberi nafas. Terima kasih Bersyukur dengan hidup ini, kami bersyukur dengan apa yang terjadi di hari-hari yang kami lalui. Kami belajar untuk tidak menyesali apapun yang terjadi. Untuk tidak menangisi apa yang hilang terlalu banyak yang hilang dalam hidup kami kami belajar mensyukuri yang masih ada misiah tanpa nafas akan dibawa pada satu titik kehidupan kami merasakan dan menikmati tarikan nafas kami. Terima kasih, Tuhan, untuk nafas dari Tuhan. Nafas dari Tuhan yang menghidupkan. Nafas dari Tuhan yang menyembuhkan. pengolahan lahan kami. Kalida oksigen masuk dan keluar. Buang CO2 racun keluar dari tumbuhan. jiwa siklus yang mengalir dalam ketenangan batin aliran nafas kehidupan ini menyebar ke seluruh tubuh sampai sel-sel yang terujung dan terkecil memberi kehidupan pemulihan dan kesembuhan nafas kehidupan kita nikmati dalam ketenangan jiwa Jadi, bangka hormon dalam tubuh dan memperbaiki kinerja organ-organ tubuh. Hati yang gembira, obat yang manjur. juga dengan kuasa ucapan syukur, semangat yang patah mengerikan tulang, hati yang busuk hati yang pahit. Sum -sum. yang gembira, obat yang manjur karena hati sumber kehidupan. Hati kita dengan ucapan syukur hati kita dengan ucapan syukur sambil menikmati get autoimun lagi, tidak ada insomnia lagi, tidak ada kanker lagi, tidak diabetes lagi. Yang ada biarlah kehidupan yang mensyukuri setiap nafas. bahkan baru saja praktek bersama pola nafas yang lebih bertujuan untuk membawa hati yang tenang hati yang pasrah hati yang percaya hidup ini enggak mudah tapi bisa 2019 perusahaan saya bangkrut dan saya rugi sekitar 140 miliar dan saya utang di bank 19 miliar teman-teman saya rugi nggak sampai ratusan miliar Mereka stroke mereka stres ada juga yang tertawa tapi enggak bisa diem tawa terus saya bersyukur bahwa di tengah guncangan ketika ada shifting milenial everything platform dibuka harga murah sekali dan usaha kami retail kami bangkrut saya bersyukur pada saat itu gula saya tidak melonjak saya sudah belajar mengenai hidup ini dan ketenangan jiwa 2020 COVID datang beberapa usaha saya lagi tutup karena memang saya punya beberapa usaha kalau tahu ifadasyat itu punya saya saya punya sekolah HHK animation Academy sekolah animasi empat tahun tutup juga maka sekarang saya buka LSP animasi lembaga sertifikasi profesi yang mendapat izin dari BNSP dan dan nasional sertifikasi profesi 20 asesor lebih dan sekarang saya direktur keuangan dari LSP animasi tapi waktu COVID datang animasi itu sertifikasinya harus on-site, praktek itu pun harus sementara tutup dan karyawan dirumahkan saya punya sekolah juga epiologi dari grup dan TK bukan SMA, bukan universitas, gimana kalau work from home, school from home, mereka tetap bayar SPP, mereka tetap bayar kuliah. Tapi playgroup berbeda. TKB lulus, TKA jadi naik TKB, playgroupnya kosong. Tidak ada orang tua yang punya anak TK, playgroup. Pak Jarot, saya mau daftarin anak saya, ini kan COVID, sekolah di rumah, jadi anak saya kan usia kelompok bermain, playgroup, jadi ya anak saya biar bermain di rumah, tapi saya mau bayar SPP, gitu nggak ada. Jadi TKB-nya lulus, TKA jadi TKB, playgroupnya kosong. Saya pikir COVID sebentar selesai, tapi ternyata 2021 masih malah ngamuk delta. TKB-nya lulus, TKA-nya kosong. Playgroup apa lagi? Murid tinggal sepertiga. 2019 bangkrut, utang 19 miliar. 2020 perusahaan animasi tutup. 2021 sekolah mulai rugi. Saya dulu bisa kerja satu bulan, makan tiga tahun, pegawai 200 orang di PHK semuanya nggak cukup 20 miliar untuk ngasih pesangon tapi saya kasih pesangon semuanya walaupun harta harus habis harus jual aset saya nggak mau ceramah di luar kota dan ada yang berkata Pak Jarot belum bayar pesangon saya jadi semuanya dibayar tapi harta habis tabungan habis saya masih bersyukur ya saya bisa melukis itu lukisan saya saya belajar tadi saya katakan saya belajar tidak menangisi yang hilang yang hilang terlalu banyak dalam hidup saya khususnya sebelum bahkan sebelum di dimulai dengan shifting milenial everything awal dimaksud dengan COVID. terlalu banyak yang hilang dalam hidup saya tapi saya justru mau memberi dulu waktu saya usahanya maju pegawai ratusan kami punya kantor di BSD halamannya dua hektare kantor kami delapan lantai satu lantai seribu ratus meter Kantor kami besar sekali saya bisa memberi uang, saya bisa membangun sekolah di pedalaman, saya bisa berbagi dalam bentuk materi. Saya bangkrut, saya nggak bisa berbuat seperti dulu dalam hal materi, tapi saya menemukan, saya bisa berbagi dengan teman-teman. Saya nggak bisa ngasih uang, saya bisa ngasih ilmu, saya bisa berbagi olah nafas, dan itu membuat hidup saya berarti. Jadi saya bukan nolong teman-teman, teman-teman nolong saya. Ketika saya memberi ilmu kepada teman-teman, saya mendapat arti hidup, dan itu membuat yang namanya glukogenesis. Kalau saya gula, ya, saya jadi gula. Gula saya bisa stabil, teman-teman. Diabetes yang lain sudah diet, sudah olahraga, bahkan sudah olah nafas, dan mungkin gulanya masih fluktuatif. Itu namanya glukogenesis. Nah, metode hari ini. Itu akan membuat kita punya ketenangan batin yang luar biasa, yang membuat kita, apapun yang terjadi, tidak mudah. Ya, tapi kita bisa mengatasi. Nah, ini penting sekali untuk yang diabetes, namanya mengatasi glukogenesis. Bagi teman-teman yang autoimun sembuh, maka ini menjaga supaya tidak kambuh. Yang belum sembuh ini akan menstabilkan hormon, hormon mengatur imun, antibodi maka ini akan membuat juga kesembuhan. Buat teman-teman yang cancer, semuanya tahu, cancer bisa dipicu banyak oleh faktor-faktor perasaan yang membuat beberapa sel mengalami mutasi, ya, duplikasi sel tapi rusak, akibat adanya karsinogen yang ada dalam tubuh. Tapi karsinogen yang memicu kanker dalam tubuh akan keluar semuanya kalau metabolisme baik. Saya nafas Vibhof jarang berkeringat, tapi ajaib, nafas seperti ini, kaos saya ini kaos saya setengah basah. Selain saya berlindangan air mata, itu bagus juga, biar mata saya itu dicuci dengan bersih, tapi juga saya berkeringat. Ya, aneh ya, nafasnya pelan-pelan, tapi tubuh berkeringat. Bahkan kalau teman-teman yang cancer mau melakukan hal ini sampai 1 jam, 60 menit, nanti jangan kaget kalau kaosnya basah, kuyuk, keringat keluar semuanya. Dan kalau di mau dicoba, dirasakan itu keringannya kecil sekali, asemnya keluar, tapi teman-teman tubuhnya alkali. Ya, selamat beraktivitas, kita berhenti sampai jumpa besok pagi uh, dalam praktek bersama uh, yang lain.